Kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentunya ada kabar spesial banget nih dari Ayah Kejora Para sahabat, ya kita lihat di akun Instagram pribadinya Ayah Kejora mengunggah sebuah postingan foto bareng istri tercintanya Para sahabat, ya ibunda si cantik sang Kejora kita Westy Tentunya ayah kejora ngajak jalan-jalan istri tercinta mama redi persahabat ya Tentunya yang sedang berulang tahun Wow, tadi so sweet banget Surprise dari ayah kejora untuk mama redi yang sedang ulang tahun persahabat ya Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan Kita ajak jelong-jelong yang lagi ulta At mamah redi Tuh persahabat ya romantis banget juga ditunjukkan oleh kedua orang tua Lesti Kejora Pasabati yang menunjukkan tentunya keharmonisan tentunya dalam keluarga Leslar ya the best tentunya kita semakin bangga dan bahagia Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali dibanjiri komentar banyak sekali respon dari para fans yakni dari akun Instagram Lesti Bilar Galeri Underscore mengatakan Mamah Barakallahu Bi Umri Sehat Selalu Mah Katanya ya Ada juga komentar lain dari Bang Ariel nih Para sahabat ya komentarnya Asik, mantap lah katanya Wow <gifat> Luar biasa para sahabat ya Doakan untuk Mamah Reni yang sudah berulang tahun Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kebahagiaan juga Amin ya robbal alamin ke kabar selanjutnya para sahabat ada unggahan spesial juga dari Dede Olesti ya Tentunya Dede Lesti mengunggah sebuah postingan foto Barang ibunda tercintanya Para sahabat ya luar biasa Dua wanita cantik yang selalu memberikan inspirasi untuk kita semua Dalam postingan tersebut juga si cantik Dedek Lesti menuliskan sebuah kalimat caption dituliskan Barakallah umrik umriq mamah sayang et mamah ready sehat panjang yuswa Teh sayang Mamah doa yang terbaik selalu amin. Itulah doa yang dituliskan dan dimanjatkan untuk Mamah tercinta, bersahabat ya dari Dedek Lesti Kejora. Dalam postingan Dedek Lesti pun tentunya menuai banyak sekali komentar dan pujian bersahabat ya. Ya, ini ada komentar dari Teh Fitri Karlina. Di situ mengatakan Happy Milad Mama Redi. Barakallah fi umrik sehat-sehat selalu panjang usia dan akan selalu menjadi saksi kebahagiaan Putri, kebanggaan Dedek Lesti kejuara. Wow, the best banget, persahabat ya. Komentar dari Teh Fitri yang selalu memberikan semangat kepada kita semua. Berikutnya ada komentar langsung dari Mama Reddy tercinta nih, persahabat ya. Di situ mengatakan. Amin. Matur nuwun nggih, teteh sayang doanya kanggo Mama. Mugi teteh Roges sing salawasna aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentunya balasan doa terbaik dari Ibunda tercinta untuk anak tersayangnya, persahabatnya. Mudah-mudahan selalu berikan kelancaran, kesuksesan dan kebahagiaan untuk keluarga Dedek Lesti. Amin. Ya Robban Alamin. Oke kabar berikutnya, persahabat tentunya semalam kita dibuat bahagia dan tentunya bangga baper sekaligus persahabat ya Tentunya oleh Lesti dan Rizky bilang Tentunya serangan vitamin betubi tubi diberikan persahabat ya kita lihat aja ada momen-momen spesial Tentunya yang tertangkap kamera semalam persahabat ya kita lihat Ini tentunya Momen di mana Lesti dan Rizky Bilar makan bersama, persahabat ya. Ada Bang Putra juga. Dan tentunya ada Ketua MS juga, bersahabat ya. Mudah-mudahan tentunya selalu diberikan kelancaran. Untuk usaha Abah Rizky Bilar, idola kesayangan kita, persahabat ya. Tentunya niat baik, tujuan baik, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Berikutnya yang kita lihat, persahabat ya. Ini momen baper juga nih yang kita dapatkan Tentunya Abang Bilar dan Lesi Kejora sedang makan durian bersahabat ya di kota Medan nih Haduh pastinya ada cidukan Tentunya suap-suapan dari kedua calon mempelai bersahabat ya. Dua calon manten ini yang selalu memberikan kebahagiaan buat kita semua Berikutnya, para sahabat, kita lihat juga ada momen spesial nih, para sahabat, Ya, waduh, Dedek sampai baper persahabat Ya, ketika Bang Bilar menyanyikan lagu "Melamarmu", ya tentunya, untuk Dedek olesi kejora. Langsung saja, sontak Dedek Lesti Baper abis, para sahabat ya Ini tentunya menunjukkan bahwa kedua pasangan ini tentunya selalu memberikan keromantisan dan kemesraannya para ya Doakan yang terbaik mudah-mudahan idola kita ini selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan kelancaran untuk urusan dan niat baik mereka Kalau mau tersebut juga tentunya banyak sekali dibanjiri komentar, banyak sekali respon dari para fans yakni ada komentar dari akun Instagram Sadia9102 mengatakan Gak bisa tidur, mana besok kerja harus berangkat pagi-pagi banget lagi Aduh <gifat> Dikasih luber vitamin semalam tentunya para fans pada gak bisa tidur pak sahabat ya Menyaksikan kebahagiaan yang kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya para sahabat ini ada momen spesial juga buat kita semua Kita lihat para sahabat ya aduh tentunya calon manten gak mau berjauhan tangannya terus nempel para sahabat ya Dengan tentunya mereka saling gandeng aduh luar biasa banget Tentunya bangunin juga baper melihat tentunya kebersamaan kemesraan dari Lesti dan Rizky Bilat Semakin malam tentunya semakin banyak vitamin yang kita dapatkan persahabat ya Mugi-mugi tentunya doa terbaik kita selalu menyertai Lesti dan Rizky Bilar Ke kabar berikutnya juga kita lihat ada sebuah unggahan spesial nih persahabat ya Ini tentunya ketika semalam Rizky Bilar dan tim Bang Putra Siregar tentunya nge bareng dengan klub sepak bola PSMS Medan Persahabat ya. Mudah-mudahan insyaallah dilancarkan semua urusan Rizky Pilar. Kita lihat juga Persahabat ya bakal ada vlog terbaru nih. Tentunya di channel YouTube-nya koran PSMS Persahabat ya ada sebuah momen spesial tadi malam. Tentunya hasilnya akan di-up Persahabat yang di channel YouTube-nya Koran VSMS nantikan jangan sampai terlewatkan ada idola kesayangan kita. Kekabar berikutnya, bersahabat kita lihat juga di sini ada postingan yang sungguh luar biasa bersahabat ya dari. Admin Leslar Medan Official yang tentunya langsung berfoto bersama idola kesayangan. Aduh luar biasa Bang Persabat yang memang tentunya kalau dari dekat gantengnya kelewatan persahabat ya. Tentunya ini diceritakan oleh Admin Leslar Medan Official dalam sebuah caption dituliskan Mimin gak kuat lihat asas ganteng ini sendirian Ini juga salah satu pengurus Leslar Medan ofisial Yang berhasil ketemu sama Kak Rizky Bilar ah, Mimin sayang sama bunda nih <guruh> Luar biasa bang persahabat ya Selain berfoto bersama Bang Bilar Tentunya berfoto juga bersama si cantik idola kita juga Persahabatnya sang Kejora Lesti tentunya Mudah-mudahan persahabat ya, doakan yang terbaik untuk idola kita Dan tentunya kita sebagai fans sejati Selalu support, selalu mendukung sampai kapanpun Untuk Lesti dan Rizky Billar Tetap antingin channel ini persahabat Biar kalian tidak ketinggalan Kabar dan info masih Kabar dan informasi terbaru seputar Lesti dan Rizky bila selanjutnya, mungkin ini informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.